Kembali lagi bersama channel generasi milenial Manado seringkali luput jadi tujuan wisata favorit di Indonesia Namanya masih kalah tenar jika dibandingkan dengan Bali, Jogja, atau Lombok Padahal, wisata yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi ini Punya sejuta pesona dan panorama alam yang menakjubkan Dan masih banyak yang tersembunyi Nah, buat kamu yang penasaran seperti apa keindahan wisata di Manado Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini 10 Tempat Wisata di Manado Terbaru dan Paling Hits Buat Dikunjungi 1. Rumah Alam Manado Adventure Park Rumah alam Manado Adventure Park berlokasi di Jalan Ring Road Manado 2, Karagi 1, Mapanget, Manado di spot wisata ini, kamu bisa melakukan beragam aktivitas yang kental dengan nuansa alam. Beberapa di antaranya, seperti ekstrim rappelling, zorbing, hingga mengendarai ATV. Banyak spot Instagram bal yang bisa kamu manfaatkan buat foto-foto cantik. Number 2. Air Terjun Kima Atas Sesuai dengan namanya, air terjun ini berada di Kelurahan Kima Atas yang jaraknya sekitar 15 km dari pusat kota Manado. Cocok banget buat kamu yang ingin menepi sejenak dari keramaian kota, sembari menikmati pesona alam. Keindahan air terjun 3 tingkat dengan aliran air yang tidak terlalu deras akan membuatmu takjub. Tenang aja, air terjun ini aman kok untuk bermain. number 3 3. Pulau Lihaga Di daerah sekitar Manado, terdapat pulau-pulau tropis yang memiliki panorama istimewa Salah satu yang wajib kamu kunjungi adalah Pulau Lihaga Pulau ini menyuguhkan air laut yang jernih, biru, dan pasir putih yang lembut Layaknya Taman Laut Bunaken Pulau Lihaga juga menawarkan spot-spot diving dan snorkeling yang mengesankan 4. Taman Laut Tumbak Tak jauh dari Taman Laut Bunaken, terdapat pula tempat wisata laut lainnya yang bernama Taman Laut Tumbak. Waktu tempuhnya sekitar 3 jam dari pusat kota Manado. Taman Laut Tumbak memiliki lebih dari 20 titik penyelaman yang asik dan seru banget. Di antaranya, Napo Kipas, Bohaga Kecil, Pintu Samudra, Taman Karang, dan Mohaga Mangrove. Number 5 5. pulau manado tua pulau manado tua merupakan gugusan pulau yang membentuk taman nasional benaken soal keindahan bawah laut tak perlu diragukan lagi selain bisa menikmati keindahan bawah laut kamu bisa menikmati beragam atraksi wisata alam salah satunya trekking menuju puncak bawang tehung kalau kamu beruntung, kamu juga bisa berjumpa dengan hewan-hewan eksotik khas Indonesia Mulai dari penyu sisik moyed crestek, macaca negra, hingga tersius 6. Pulau Siladen Pulau Siladen berlokasi di timur Laut Bunaken, sekitar 45 menit dari Manado Pulau kecil ini punya pasir putih yang indah, air laut yang jernih, dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Tempat wisata pantai Pulau Seladen ini memiliki dua titik penyelaman andalan, yakni Seladen satu dan Seladen 2. 7. Pantai Patokan Pantai Patokan berada di Nuangan, Kabupaten Bolang-Mongondo Timur, Sulawesi Utara, atau sekitar 4 jam perjalanan dari pusat kota Manado. Meski letaknya cukup jauh dan tersembunyi, tapi pantai ini punya pemandangan yang sangat eksotis. Bahkan sering dianggap mirip seperti pantai Navagio di Pulau Zakintos, Yunani yang mendunia. Pantainya diapit dua tebing, lagunanya berwarna hijau kebiruan dan sangat jernih. Selain itu, pasirnya pun berwarna putih halus, lengkap sudah. 8. Air Terjun Ratahan Telu Air terjun Ratahan Telu berlokasi di Jalan Kali, Kabupaten Minahasa atau sekitar 20 km dari Manado. Kondisi alam yang masih asri dan tak terlalu ramai menjadikan air terjun ini sangat disukai para pecinta alam. Cocok buat kamu yang penat dengan rutinitas kota 9. 9. Batu Dinding Kilo Tiga Batu Dinding Kilo Tiga terletak di Buyungan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan Tebing alami ini punya bentuk yang sangat unik dan gak seperti tebing-tebing pada umumnya Tingginya mencapai 90 meter dengan permukaan berbentuk jajaran balok yang bersusun bertingkat bagi pecinta olahraga panjat tebing, lintasannya yang cukup sulit akan memberikan tantangan yang tak biasa buat kamu. Dijamin ketagihan deh! 10. Pantai Panulisan Pantai Panulisan punya spot alam yang lengkap. Selain punya pantai pasir putih yang indah, di tempat ini juga terdapat bukit savana dengan rumput hijau yang menyenangkan. Pantai ini juga diisi pepohonan yang teduh, lautnya biru dengan panorama alam bawah laut khas koral yang indah dan berwarna-warni. Nah, itu tadi 10 tempat wisata di Manado terbaru dan paling hits buat dikunjungi. Dengan kamu tahu spot atau tempat wisata di Manado terbaru yang paling hits ini, pastinya sudah terbayang liburan ke Manado.